Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat Kang Tutor Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi trik dan cara Bagaimana kita menulis sebuah Al-Quran Pada program Microsoft Office Word Nah, cara penulisan ini Lebih praktis, efisien Dan tidak makan banyak waktu Untuk tahap awal yang harus kita lakukan adalah kita install dulu program yang akan kita pasang di Microsoft Office Word nah ini ada aplikasi namanya Quran Word. ini harus kita ekstrak dulu ya kita ekstrak dulu nah setelah kita ekstrak tampilannya akan seperti ini setelah tampilannya seperti ini kemudian kita buka programnya habis itu kita install. Kita klik next aja ya. Next, kemudian next lagi, next lagi. Nah, di sini ada tulisan install, kita klik install. Nah, setelah seperti ini kita klik next lagi. Klik finish. Nah, setelah seperti ini otomatis program Quran InWord itu sudah terpasang di Microsoft Word yang ada di komputer kita untuk memulainya Mari kita buka program office Microsoft Word nya nah, kita klik di sini saya di sini menggunakan program Microsoft Word Office 2007 ya Nah karena penulisan Arab itu berawal di sebelah kanan maka kursor yang ada di sini harus kita pindahkan di sebelah kanan Nah kita klik yang ini ya klik kita besarkan saja fontnya menjadi 14. Nah, kemudian di sini ada ADD Inis Kita klik. Kemudian kita klik al qurannya Nah, setelah kita klik al qurannya maka di sini akan ada beberapa tampilan. Yang pertama, Get Arabic Translation. Kemudian Get Arabic. Kemudian Get Translation. Automatic Reflects, kemudian Outboards. Nah, yang akan kita gunakan yang atas dulu ya. Yang atas ini adalah kita akan menulis Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut akan langsung dilengkapi dengan terjemahnya. Kemudian yang bagian yang kedua, itu Gets Arabic, kita hanya menulis al qurannya saja tanpa ada terjemahnya. Kemudian yang bawahnya kita hanya menulis terjemahnya tanpa menulis Arabnya. Kita coba bagian yang atas dulu ya. Gates Arabic Translation kita klik. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kemudian di bagian atasnya ada tulisan surat. Surat itu ada 114 surat yang ada di Al Qur'an, diawali surat Al Fatihah dan diakhiri. Surat Anas. Ada 114 surat. Kemudian di ayat. Nah, setelah kita klik surat. Misal kita menulis surat Al-Asr. Misal Al-Asr. Kita cari surat Al-Asr. Nah, ini surat Al-Asr. Nah, kita klik ayat. Ini kan ayat 1. Kemudian sampai dengan ayat berapa. Kita klik sini. Nah, di sini cuma ada 1, 2, 3. Berarti surat Al-Asr itu hanya terdiri dari tiga ayat kita klik tiganya kemudian font font size kita tinggal pilih mau pilih 16 18 20 atau berapa terserah kita mau berapa keinginan kita kita pilih 16 saja kemudian ini ada translation ini ada tulisan Indonesia nah terjemahnya nanti akan otomatis menggunakan bahasa Indonesia setelah itu kita klik coba ya klik secara otomatis maka Al Qur'an atau surat yang kita klik tadi itu sudah langsung otomatis masuk di sini wal asri innal insana lafi husn ilal ladinaa manu waamilus salihati watawa shobil hak watawa shobisoh artinya demi masa sesungguhnya Manusia itu benar-benar dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh Dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran Dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran Ini tahap awal yang sudah kita coba Kemudian kita akan coba yang bagian yang kedua Di Al-Quran ini kita klik lagi ini ada tulisan gates Arabic Kalau kita klik. Nah, ini misal kita menulis surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Kita klik sampai 7. Ini 14, kita buat 16 saja. Kemudian translatiannya kita klik centangnya kita hilangkan. Kemudian kita klik oke. Nah, secara otomatis maka tertulis Arabnya saja tanpa ada terjemahnya karena kita hanya mengeklik bagian arabiknya saja kemudian kalau yang bawahnya kita klik lagi get translation kita klik coba klik kemudian al-fatihah 1 sampai 7 kemudian kita klik oke okay. nah maka secara otomatis yang ada hanya terjemahnya dan maksud dari terjemahnya ini kegunaan dari Quran in Word, yang mana aplikasi Quran in Word ini, kalau kita kombinasikan dengan Microsoft Word akan jadi seperti ini sangat praktis dan sangat efisien cocok untuk para pelajar, para mahasiswa para santri, para pokoknya siapa saja yang ingin menggunakan aplikasi ini sangat cocok, karena lebih cepat penggunaannya tanpa susah payah kita untuk mengetik Arab-Arab yang akan kita gunakan Semoga video tutorial ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini, semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.